Tidak ada badan, tidak ada angin. Pohon rubuh tidak ada, kusangkan marah tanpa alasan, kau butuh. di telaga Gada duka wajah manis mancan hanya menyimpan Takut orang ketiga Daku duga wajah manis mancanh, hanya menyimpan dusta. Satu hari kita takjub. aku terlena satu kali ku panggil cinta seribu kali kau panggil sayang Kurang ketiga.